sebuah gunung yang sangat besar berhamburan ke bawah dari langit. Sementara banyak pilar cahaya keluar dari banyak gua di gunung itu. Pilar cahaya dengan cepat terjalin. Secara langsung membentuk susunan cahaya besar di bagian bawah gunung dalam waktu yang sangat singkat. Kebetulan lindung berada di pusat arai cahaya ini. Bang, Yuan Power mendidih saat gunung membawa susunan cahaya saat turun dari langit seperti meteorit dari luar angkasa. Itu berisi fluktuasi mengejutkan yang mendorong Lindong Retak, gunung belum mendarat tetapi kekuatan dari itu sudah menembus ke bawah. Menghantam tanah sampai banyak retakan besar terbentuk. Bahkan tanah itu sendiri bergidik hebat pada saat ini. Para murid Dao Sekte di sekitar platform juga buru-buru menarik kembali dan membuat jarak. Mata mereka muram ketika mereka menyaksikan adegan ini. Fluktuasi yang ditransmisikan ke bawah dari atas memungkinkan mereka untuk memahami bahwa jika mereka yang bertempur, kemungkinan mereka akan tertekan hingga gerakan mereka bahkan tidak mungkin terjadi. Orang itu memang memiliki beberapa kemampuan. Komentar Mouling dengan suara berat. Tidak peduli apa, dia adalah orang yang paling menonjol di antara generasi muda Gua Jurang Besar. Gua Jurang Besar juga dianggap sebagai sekte super. Karenanya. Itu tidak bisa terlalu lemah. Alising Huan-Huan sedikit dirajut saat dia berkata. Aku ingin tahu apakah Lindong akan menggunakan Grid Desolation Scripture. Aku belum pernah melihatnya menggunakannya sejak dia berhasil memahaminya. Moling tiba-tiba tertawa. Matanya dipenuhi dengan antisipasi dan rasa ingin tahu saat dia melihat Lindong. Orang itu memiliki banyak kartu tersembunyi di lengan bajunya. Jika dia tidak dipaksa menemui jalan buntu. Aku percaya bahwa dia tidak akan menggunakan kitab suci kesedihan besar. Karena itu, kemungkinan besar kamu akan kecewa kali ini. Ing huan, -huan memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak sebelum menjawab dengan malas. Tidak apa-apa, selama kita bisa mengirim orang itu terbang. Itu akan menyegarkan bahkan jika kita tidak dapat melihat kitab suci kesedihan besar. Moling tertawa lembut dan berkata. Ing Huan-Huan juga mengangguk setuju ketika dia mendengar ini. Alisnya yang berwarna terang tiba-tiba terangkat saat matanya melihat ke arah medan perang. Di tempat itu, Lindong sudah mengangkat kepalanya. Matanya terkunci pada susunan cahaya besar yang menekannya. Kitab suci gua jurang besar ya. Seni bela diri yang kuat memang. Are cahaya gunung dengan cepat diperbesar di mata Lindong. Namun, orang tidak bisa melihat kepanikan di wajahnya. Sebaliknya. Senyum yang agak bersemangat muncul. Dia dengan cepat menghela napas dalam-dalam sementara Yuan Power yang agung bersiul keluar dari tubuhnya seperti banjir. Yuan Power berteriak ketika Lindung mengulurkan tangannya. Segera setelah itu, ruang di atasnya beriak intens. Detik berikutnya, seolah-olah kehampaan hitam gelap telah muncul di ruang. Aura kuno yang menandakan perubahan besar menyebar terpisah dari kehampaan. Izinkan aku untuk menguji seberapa kuat tangan surgawi pemenjaraan hancur yang besar yang diaktifkan oleh kitab suci kesedihan besar itu. Lindung tersenyum sedikit. Tangannya yang terulur tiba-tiba mengepal dan turun. Bas-bas. Kekosongan hitam segera runtuh. Setelah itu, aura kuno menjadi lebih kaya. Tampaknya ada beberapa langkah gemerisik dari dalam kegelapan. Setelah itu, sosok cahaya menembus kegelapan dan muncul dalam kehampaan. Sosok cahaya itu sangat megah, dan orang bisa samar-samar melihat bayangan sosok yang mengesankan. Aura yang tak terlukiskan muncul dari kehampaan. Di bawah aura ini, bahkan Chen Zhen dan yang lainnya memiliki perubahan samar dalam ekspresi mereka. Itu, Kaisar Desolate Besar. Chen Zhen berbicara dengan lembut. Dia agak terkejut ketika dia melihat sosok cahaya yang muncul dalam kekosongan. Ya, Wu Dao mengangguk dengan wajah serius. Mereka berdua sadar bahwa Lindung berlatih tangan surgawi desolate besar memenjarakan. Itu adalah seni bela diri yang diciptakan oleh seorang praktisi puncak dari zaman kuno. Namun, mereka tidak berharap penguasaan seni bela diri Lindung telah mencapai tingkat seperti itu. Sosok cahaya itu bukan lagi jiwa seni bela diri biasa. Itu sudah bisa dianggap sebagai avatar tidak lengkap dari kaisar desolate besar. Meskipun itu hanya avatar yang tidak lengkap. Itu mungkin sudah bisa digambarkan sebagai menakutkan. Kemampuan untuk membentuk avatar yang tidak lengkap dari pencipta seni bela diri adalah sesuatu yang bahkan Chen Zhen dan Wu Dao tidak miliki. Ini karena diperlukan beberapa teknik yang sangat unik. Alasan Lindung bisa melakukannya jelas terkait dengan Great Desolation Scripture. Tangan surgawi sepi yang besar terpencil. Sosok cahaya muncul dari dalam kekosongan. Sementara ekspresi dingin dan tegas melintas di mata Lindong. Setelah itu, suaranya yang rendah dan dalam bergema di dalam hatinya. Pada saat yang sama, telapak tangannya menghadap ke atas dan meraih ke arah itu. Saat telapak tangan lindung meraih ke atas, sosok cahaya dengan ruang kosong juga mengangkat tangannya dan dengan ringan meraih arah cahaya gunung yang datang menekan ke bawah. Bang, meskipun aksi sosok cahaya itu ringan dan tanpa usaha, saat tangannya bergerak, Udara dalam radius seratus kaki tampaknya menderita tekanan kuat, karena ia melarikan diri dengan cepat. Cahaya yang menembus langit melonjak dan tangan kuno raksasa setinggi seratus kaki langsung terbentuk di atas kepala lindong. Tangan besar itu tertutupi kerutan waktu. Mereka memanjang keluar seperti simbol-simbol misterius dan misterius yang dipenuhi dengan kekuatan yang mengejutkan. Gemuruh lapak tangan besar itu menghadap ke atas dan bertabrakan keras dengan susunan cahaya gunung yang menekan ke bawah di depan banyak tatapan yang ada. Riak energi yang menakutkan berdesing dan menyebar keluar ketika dua benda besar ini bertabrakan. Seolah-olah bahkan ruang itu sendiri sedikit terdistorsi. Lindung mengangkat kepalanya. Matanya terpaku erat pada fluktuasi liar dan kejam yang menyebar melintasi langit dengan cara yang tidak terkendali. Kebuntuan ini menyebabkan kilatan dingin melintas di matanya. Ku, saat kilatan dingin melintas di mata Lindong, sosok cahaya dalam kekosongan tampaknya memancarkan dengusan kuno dan sangat tua yang datang dari zaman kuno. Setelah itu, sosok cahaya sekali lagi mengangkat tangannya dan mengepalkannya melintasi ruang. Ketika tangan mengepal, semua orang bisa melihat bahwa ruang sebelum menjadi sangat terdistorsi. Segera setelah itu, Susunan cahaya gunung benar-benar mengeluarkan suara retakan yang intens. Banyak retakan besar dengan cepat menyebar ke seluruh gunung. Di dekatnya, ketika Houzen melihat adegan ini, ekspresinya berubah secara drastis. Ketika dia dengan tergesa-gesa mendesak kekuatan Yuan di tubuhnya dalam upaya untuk menstabilkan gunung. Namun, tampaknya tidak ada yang bisa menghalangi telapak sosok cahaya. Perlawanannya yang keras kepala sama sekali tidak berguna. Yang bisa ia lakukan hanyalah menyaksikan semakin banyak retakan besar muncul di gunung. Pecah. Gunung yang retak tercermin di mata lindong. Segera setelah itu, suara lembut perlahan bergema dari mulutnya. Bang. Saat suara lindong muncul, tangan kuno besar itu tiba-tiba mengepal erat. Kekuatan menakutkan mengalir keluar darinya. Dan susunan cahaya gunung akhirnya tidak bisa bertahan lama. Dengan, bang, keras. Itu benar-benar meledak. Gul, gunung itu meledak. Sementara Huozen di dekatnya terkena dampak. Dan dia memuntahkan seteguk darah segar. Segera, kilatan dingin muncul di matanya. Tubuhnya dengan cepat menarik mundur dengan enggan. Swoosh. Namun, tepat ketika tubuhnya akan menarik kembali, lampu hijau bergegas keluar dari fluktuasi liar dan kekerasan di depannya. Dalam sekejap, itu muncul di depannya. Swosh swosh. Huo Zen tidak panik sama sekali ketika melihat Lindong bergegas sekali lagi. Tombaknya tersentak dan aura tajam menusuk ke titik-titik fatal di sekitar tubuh Lindong. Mata Lindong sedikit cuek ketika dia melihat Huo Zen terus melawan dengan keras kepala. Tubuhnya bergerak dan muncul di sebelah kiri yang terakhir. Dia mengepalkan tangannya ketika batang pohon hitam besar melintas dan muncul. Ranting-ranting di batang pohon itu tampaknya terbuat dari logam. Dan sedingin es dan kuat. Enyah. Lindung mengangkat batang pohon hitam dan mengayunkannya dengan keras. Itu menghantam tubuh Huo Zen dengan tidak sopan. Ledakan. Suara rendah dan dalam bergema. Tubuh Huo Zen mirip dengan bola meriam saat ditembak mundur. Akhirnya. Ia mendarat dengan keras di tanah. Celah menyebar di bawah tubuhnya. Sementara dia tanpa sadar meludahkan seteguk darah segar. Kamu telah kalah. Lindong perlahan mendarat di sisi Huozen dan berbicara sambil tersenyum tipis. Ekspresi Huozen saat ini sedikit menakutkan. Matanya berbisa dan dingin saat dia menatap Lindong. Dia sedikit menundukkan kepalanya. Namun, saat kepalanya diturunkan, lengan bajunya tersentak dan cahaya dingin yang tajam melontarkan ledakan ke arah tenggorokan Lindong. Bang! Ranting hitam mencegat cahaya dingin. Langsung menghalanginya. Sementara mata Lindung menyipit. Di tanah, Huo Zen tiba-tiba merasakan niat membunuh yang menusuk tulang dari tubuh Lindung ketika ia meluncurkan serangan menyelinapnya. Ekspresinya segera berubah. Dia ingin berbicara. Tetapi sebelum suaranya bisa muncul, batang pohon hitam sekali lagi berayun dengan keras. Kali ini, itu menuju ke kepalanya. Huo Zen jelas agak takut dengan tindakan keji Lindung ini. Dia tidak berharap bahwa tindakannya sebelumnya sebenarnya akan menyebabkan Lindung benar-benar melepaskan serangan pembunuhan. Dia, yang tidak mengerti Lindong, secara alami tidak menyadari bahwa lawannya ini bukan jiwa yang berbudi luhur yang telah menghabiskan seluruh hidupnya di sekte. Kelalaian apa? Namun, ketika batang pohon Lindung diayunkan, ekspresi salah satu tetua berpakaian abu-abu dari gua tebing besar berubah. Tubuhnya bergerak dan dia langsung muncul di depan Huo Zen. Dengan lambayan lengan bajunya, ia menangkis batang pohon yang berayun. Setelah itu, jarinya menusuk Lindong. Swosh. sama seperti jari itu bergerak, sosok tua muncul di depan Lindong. Sebuah telapak tangan terayun dan kekuatan agung secara langsung menyebabkan lelaki tua berpakaian abu-abu itu mundur. Chen Zen, yang telah memaksa kembali pria tua berpakaian abu-abu itu. Berdiri di depan lindung dan berbicara dengan suara acuh tak acuh, "Tetua Zeng, aku khawatir bahwa itu bukan terserah kamu untuk mengajar murid Dao sekte. Aku pelajaran, bukan bersambung lanjut ke part berikutnya. Ya, terima kasih yang sudah mengikuti ceritanya dari awal. Don't forget to subscribe and like. See you, guys! Dadah, bye bye."